Harga minyak masih memanas, cari sinyal valid. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan minyak terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan jika pergerakan minyak bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 74,23 sampai 73,81 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga minyak kembali bergerak bullish ke atas menuju level 76.02. Sebaliknya, waspadai jika harga minyak terus bergerak ke bawah dan menembus level 73.81 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 73.12. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Juli tahun dua Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi satu dua satu dua sembilan delapan tiga.